أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى Yukurjul hayy wa Tanda Waqaf namanya waqf al sebaiknya berhenti. Zalikum Allah in. SESUNGGUHNYA ALLAH YANG MENEMBUHKAN BUTIR PADI-PADIAN DAN BUTIR BUAH-BUAHAN <tipen> Dan dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup Itulah kekuasaan Allah Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan Falikul Isbah dia yang menyingsingkan pagi menjadi malam. Faliqul isbaahi waja'alal laila sakana wash shams Dia yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat serta menjadikan matahari dan bulan untuk menghitung. Zalika taqdirul 'azizil 'alim. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa huwal ladzi ja'ala lakum an Tanda Waqaf namanya Waqful aula, sebaiknya berhenti. Kemudian, di sini ada nun yang bertas kemudian ada alif lam. Alif lam ini disebut alif lam syamsiyah karena jatuh sebelum huruf samsyih yaitu nun dan nunnya bertasdid maka alif lamnya tidak harus dibaca langsung dibaca lakumun jadi dari mim dirumkan ke nun dan mendengung selama dua harkat wahuwa alladhi ja'ala lakumun nujumalitang tadu bihafi' Ruwiyal Bahar, dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Kau faham selalaiyah nih kaum yang lemu, sungguh. Kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami Kepada kaum yang mengetahui Wahuwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin Famustaqarru wa mustawda'ah Qadhafasyallallaiyatiqawmiyufkohun dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu yaitu Adam maka bagimu ada tempat menetap dan tempat menyimpan sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang memahami wa huwal ladzi anzalal minas samaa'i maa'an alladzi mad'a ismun fasil panjangnya 5 harkat karena madd bertemu dengan huruf hamzah di lain perkataan kemudian anzalah nun sukun bertemu dengan huruf za Hukum bacaan ikhfa hakiki mendengung sama dua harf kat. Wahyu al-Ladhi an-Nazal min al Dialah yang menurunkan air dari langit. Faah qaraja bii nebe te kul Lalu dengannya, kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Faah qaraja neen hu khodiran, lu khori jumin maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak Wa minan lakhlimin <tuh> talwa'iha'in Wanun dhaniyatu Wajannatin min a'na'iha'in وجنات من أعلاف وزيتون والرمان مشت به وغير مشابك انظروا إلى ثمث Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak Dari mayang kurma Mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima Yang serupa dan yang tidak serupa Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak Sesungguhnya kepada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang beriman WAJA'ALU LILLAHI SHURAKA'AL JINN So, mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal, dia yang menciptakan jin-jin itu, mereka bermohon terhadapnya dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan maha suci dan maha tinggi dia dari sifat-sifat yang mereka gambarkan badi'us samawati wal arud an Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu.